serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik-kabar bahagia terbaru terupdate seputar idara kesayangan Lesti dan Rizky Bilar tentunya Baiklah para sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di sore hari ini Kita mampir ke unggahan spesial banget ya di passionnya Abang L Ini luar biasa banget Sepatu yang dipakai oleh Baby L ketika di acara Akika ini bermerek Fendi di balon seharga Rp rupiah. Masya Allah, luar biasa banget ya. Sepatu saja sudah mencapai hampir 4 juta. Luar biasa pokoknya, masya Allah, mudah-mudahan berkah barokah, rezeki, adalah kesayangan kita. Hingga komentar pun banyak di postingan ini Salah satunya Dari akun Instagram Tanpa batas waktu mengatakan di kolom komentar Masya Allah sepatu abang Yang lebih mahal dari HP aku Katanya tuh Masya Allah banget Ada juga komentar lain diberikan Dari akun rainasire.gar551 Punya sepatu seharga 200.000 udah berasa sultan banget Gua eh malah kalah sama bocil ini Masya Allah banget ya harganya bukan main Sepatu baby el saja sudah harga 3 juta lebih Wow Dan kita lihat juga bersahabat Komentar lain pun diberikan dari akun Instagram Ingka Manis mengatakan di kolom komentar Masya Allah Aku tadi ke distrik manis sepatu yang dipegang Arafi Sepatu secumil harganya, ampun Apakah bersepatu gua yang ratusan ribu? Masya Allah, bar ya Ini sih tentunya membahagiakan dan membanggakan Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah barokah selalu untuk rezeki idola kita Selanjutnya, bersahabat kita keunggang berikutnya Ini ada momen spesial wawancara juga dari Bang Boril dan Bang Adlin Ketika tentunya Perayaan setelah akikah persahabat ya acara spesial yang tentunya Kita banggakan Dan disini membuat kita semakin Bangga juga bahagia ketika Ditanya seputar BBL Dan alhamdulillah persahabat ya Bang Boril dan Bang Adlin ini menyampaikan Bahwa BBL itu Tidak rewel dan Anteng sekali dan tidak pernah Persahabat ya, Adlin dan Ariel ini Mendengar tangisan dari Abang El setiap malam Masya Allah banget ya Tentunya ini membuat kita semakin bahagia Alhamdulillah mudah-mudahan Abang El Selalu menjadi Anak baik dan mudah-mudahan Selalu menjadi kebanggaan orang tua Amin, momen ini pun diunggah kembali oleh akun lesla score Twins 84 Ada kalimat kapsan juga yang dituliskan Masya Allah Abang El anak seleh, gak rewel, ganteng, pinter Love-love pokodama, Masya Allah banget ya Semuanya tentunya Ada pada diri Abang El Mudah-mudahan doa-doa baik Dari orang-orang baik juga diijabah Dan mudah-mudahan juga Kita sebagai fans sejati tetap kompak Dan tetap solid mendukungnya terbaik dari Elasti dan kakak Rizky Bila Ke kabar berikutnya juga Ada info penting juga nih Dari akun Les Lawrence Korsik ya, Yang baru saja menginfokan Soal hadiah El Project Challenge Hadiah TikTok itu juara pertama mendapatkan hadiah uang Rp 300.000 juara kedua 175.000 Wow video favorit juga akan mendapatkan hadiah uang tunai total Rp 200.000 untuk empat orang Hadiah real Instagram juara pertama akan mendapatkan Rp 300.000 sama seperti hadiah di tiktok juara dua juga mendapatkan uang Rp175.000 video favorit, uang tunai total Rp200.000 untuk empat orang kumunan ini sih luar biasa banget ya Masya Allah mudah-mudahan saja kekompakan semakin solid tentunya lumayan nih yang nggak ikutan pasti rugi banget lumayan banget buat beli paketan Masya Allah banget ya cheers gas jangan lupa tegelnya selaran skrsik juga ya persahabat yang ya mudah-mudahan kekompakan terjalin dengan baik dan semakin solid mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Untuk berikutnya juga ada info penting untuk kita semua diunggah oleh akun resmi @slar24. Ini menginfokan bahwa sore hari ini tepatnya jam 5 nih sahabat diperhatikan di channel YouTube 3D Entertainment bakal di-up Single terbaru Lentera, lesti official lyric video, bersahabat ya Bakal hadir nih, Lentera official lirik video, bersahabat ya Mudah-mudahan tentunya Lagu Lentera selalu menduming dan selalu dicintai banyak orang Amin, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan sore hari ini, bersahabat ya Di channel Youtube 3 Entertainment Kita masih menunggu kejutan, kabar baik, dan kabar bahagia selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Nuslok. Tentunya. Ini adalah informasi di sore hari ini Bagaimana kalian? Itu, bagi merhatiin kawan-kalian. Selagi berkomentar, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.